Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya HB Channel Ya, Farhan, alhamdulillah bisa bertemu dengan salah satu alumni terbaik dari Ashifan ya. Masih, masih ingat terbaik Insyaallah. Insyaallah. Masih inget nggak antum tahun masuk dan keluar dari SMA masih inget ya hmm, Terakhir. Keluarnya kalau nggak salah 2017, terus masuk 2014. Tapi dari SMP dari 2011, Tad. Oh iya, sampainya di sini juga ya? Iya, dari 2011 sampai 2017. Oh, Alhamdulillah. Ya, ketika masuk ke SMA, ngambil jurusan apa? SMA ngambil IPA, karena dari dulu ya cuma misalnya IPA. <laughs> oh gitu. Iya. Iya, Alhamdulillah itu atas saran orang tua, saran temen atau emang minat pribadi? dulu seminat nggak ada, cuman kebetulan ini aja saat kondisi sih mungkin kondisinya biasanya ngitung-ngitung doang, oh, jadi, enggak, ya. Ya. Nah, jadi ya jadi apa aja deh. berarti bakat ya? iya bagus, alhamdulillah. bakat singgah sih saat tawa doanya untuk insyaallah saat. ya Uh, kesan yang dirasakan Farhan Selama belajar di boarding Seperti apa Farhan? Kalau kesan nih alhamdulillah Banyak ya banyak cerita dari SMP 6 tahun saya bayangin 6 oh. tahun, Sama teman-teman Apalagi kan ada juga teman-teman Ya sekitar masih banyak lah ya 20-30 teman Yang dari SMP bareng-bareng ya, Dan ini ya. Banyak cerita sih Kalau misalkan uh, ngelihat dari Apa ya pengalamannya Banyak yang buruk, yang dikit eh, yang yang baik, nggak, nggak lebih banyak daripada yang buruk hmm. tapi dari situ banyak belajar lah gimana, gimana kita yeah. bersama teman gimana kita uh, mendewasakan diri lah ya, bisa dibilang itu kan mm -hmm. uh, umur umur berapa, umur 12 sampai umur 17 tahun lah ya di sana, yeah. dimana itu waktu-waktu kita apa ya, yang membentuk diri kita sampai ke depannya lah ya, jadi modal untuk nanti kehidupan ke kehidupan yang sebenarnya bisa dibilang ya saat ya di luar Ya alhamdulillah banyak belajar banyak banyak ketemu oh satu salah satunya saat hari Budiana dulu sering ke BK sangat bermasalah ya. Ya jadi silaturahim ya. Silaturahim terakhir ya bahasanya kan niatnya harus baik terus ya saat ya. Iya. Ya Allah ya. Alhamdulillah ketemu ustadz-ustadz ketemu murobi murobi asatid hmm. yang ngajarin farhan yang dimana pelajaran itu sekarang menjadi apa ya menjadi modal lah ya modal yeah, yang betul. farhan punya sampai saat ini yang jadi prinsip farhan jadi mm -hmm. jadi apa ya pola membangun yang menjadi apa ya, modal untuk makanan pola pikir farhan gitu sampai saat ini yang dimana kan di, di sini sekarang oh. apalagi minoritas uh, yeah. dan teman-teman juga yang orang Indonesia juga nggak kayak di pesantren gitu kan banyak yang ya salatnya tepat waktu terus yeah. masjid uh, silaturahim jalan mentoring hmm. jalan segala macam di sini juga teman-teman Indonya banyak yang dari negeri yang dimana masih masih sama-sama kita belajar lah belajar agama. Hmm. Alhamdulillah ya yeah, yeah. nah, Jadi jadi jadi jadi apa ya, suatu kebaikan lah Insya Allah. Yang kedua mungkin Ya, yeah. uh, uh, satu hal yang yang selalu inget di pesantren dulu kita gak belajar tentang kita belajar dunia lah ya bisa dibilang pelajaran kurikulum negara yang kayak IPA, IPS segala hmm. macam tapi kita juga dibekalin di samping itu tanpa mengurangi yang dunia <laughs> akidah, fikih, Siroh, Jadi, kan yeah. peran komplet lah keluar dari ASIPA, komplet bisa bisa-bisa paham bisa belajar tentang hmm. ilmu sains ilmu sebenarnya kan ilmu-ilmu sains itu ilmu-ilmu Alquran juga ya saat ya betul-betul tadi betul, betul. bilang lebih ke teknologi dan uh, apa namanya perkembangan dunia saat ini ya yeah, itu kita nggak lupa tentang kayaknya sains eh hmm. tentang bahwa sains itu datangnya dari Alquran jadi kita juga di, di bekalin tentang apa ya, rohaninya gitu enggak nggak hanya jasmani, rohaninya juga diisi iya yeah, yeah. uh, ya dengan harapannya mungkin kita bisa jadi cendikiawan-cendikiawan masa depan yang Asham paham tidak ya hanya paham tentang agama tapi paham gimana kita menyebarkan agama itu entah itu mm. lewat, lewat pengetahuan lewat sosial dan segala macam betul gitu Allah. ya iya Alhamdulillah Nah, ketika Farhan waktu kelas 12 nih ya, saya fokus ke kelas 12 belas. Kan saat-saat e, menentukan kuliah ya. Nah, pilihannya langsung ke luar negeri atau ada pilihan ke kuliah di Indonesia juga waktu itu. Jujur sih, kalau misalnya ditanya pilihan saat ya, mohon maaf nih, kalau nggak ngejawab pilihannya nggak ada dulu itu dulu tuh ya zaman jaman labir, zaman jaman kelas dua pusingnya udah sama ini aja Ustadz, dulu kan ada UN ada yeah. uh, ada ada UTBK, yeah, jadi ada betul. UN ada online ada UN UTBK terus nyiapin SBMPTN SNMPTN sama mm -hmm. nyiapin nyiapin hafalan terakhir itu nyetor itu kan yeah, semester yeah. terakhir jadi dulu tuh emang sampai gak sampai nggak kepikiran pengen kuliah di mana yang jelas uh, kita tuh dulu mungkin parang doang ngerasa atau mungkin beberapa teman dari sangkatan ngerasa ngelihat hmm. kayaknya kita uh, fokus ke persiapan aja nanti kalau misalkan dapatnya rezeki-rezekian gitulah ya kurang hmm. lebih jadi ya. belum ada bayangan ada dulu pengen ke industri teknik industri hmm. gitu. ya. cuman di mananya itu masih kayak di awang-awang gitu loh jadi hmm. keluar dulu tuh ya pilihan yang yang yang jadi fokus parahan dan teman beberapa teman juga ini mungkin persiapannya kayak gimana kita selesai dulu nih UN UTBK dan segala macem mm -hmm. yeah. nanti baru dipikirin nah kebetulan waktu itu emang rezekinya mm -hmm. uh, datang kan ada salah satu ya apa agensi agensi yang ya yeah. keluar ke luar negeri mm -hmm. kebetulan uh, Alhamdulillahnya tertarik dan alhamdulillahnya pas diomongin orang tua orang tua juga setuju ya secepat itu saat jadi mm -hmm. gak dari ya, SMP atau dari kelas 10 pengen kuliah di luar negeri cuman ya alhamdulillah mungkin hidayah ya atau <gümel> <mur> huda petunjuk kurang petunjuk dari allah yeah, yeah. Yeah, loh, ya ya ya ya ada rulohnya ya bentar ya ya kita, kita juga pun, kan Bekerja sama dengan salah satu agensi untuk apa kuliah di luar negeri ya, salah satunya Excellent ya, ya. waktu itu. Iya, Alhamdulillah. Jadi Farhan via Excellent waktu itu ya? Iya, iya Excellent. Nah, ketika apa namanya menentukan jurusan teknik industri-nya itu gimana tuh? Uh, dulu dulu kan ada kayak demo dari kakak kelas. Jadi hmm. dulu ada kakak kelas yang datang beberapa kali ngejelasin jurusan-jurusan mereka. Yeah. Terus juga ada satu, satu acara juga di mana kita kayak video conference sama alumni sebelumnya tentang uh, persiapan kehidupan di universitas. Dari situ ada beberapa orang yang dari industri teknik industri terus yeah. ngejelasin kebetulan apa pas sama minat dan bakatnya Farhan gitu. Hmm. Jadi alhamdulillahnya cepat gitu. Oh, nih kayaknya industri uh, kalau bahasa sekarangnya gue banget nih saat ya. Iya, iya, iya. Iya, jadi kayak gitu sih Ustadz Iya, yeah, yeah, ya Terus ya, terus ya dulu kan ada ada waktu hari Minggu tuh di warnet gitu ya, apa di, di Labcom ya iseng-iseng aja ngecek mm -hmm. kok bener sih yang diajar yang diomongin sama kelas oh bener jadi ya alhamdulillah dimudahkan cari jurusannya dan sekarang alhamdulillah juga kecapai ya alhamdulillah ya alhamdulillah kalau tidak salah Islen itu punya pilihan tidak hanya ke negara Jerman saja ya ada Turki ada mana ya, uh, ya. Uh, kenapa pilihan Farhan ke Jerman kenapa tuh alasannya Uh, sebenarnya kalau kalau cerita bakal panjang tapi nggak apa-apa ya saatnya ya dipersingkat ya ya, di uh, ya persingkat sebenarnya sebenarnya kalau pengen keluar negeri dulu dari dulu ya ada kepikiran hmm. pengen keluar negeri cuman pengen pengennya ke Turki awalnya kayak fansnya hmm, gitu. sama Turki lah tentang ya sejarahnya dan segala macam kebetulan ya, -betul. Betul -betul, waktu itu uh, pas excellence datang itu mereka cuman nyediain opsi E, Jerman sama e, Perancis, mm -hmm, Prancis, ketika. Nah ya, terus kebetulan pas tahu ternyata Jerman biaya sekolahnya murah, terus bisa cari kerjanya gampang, terus universitasnya bagus, yeah. terus dijaminlah di sini ya jadi tertarik ke Jerman. Jadi mungkin e, bilang apa namanya e, kalau diringkas karena itu saat e, murah. Ya, pendidikannya bagus mm -hmm. apa kemungkinan kerja juga banyak yeah. fasilitas juga banyak Alhamdulillah apalagi oh. di Eropa kan satu biasa oh, dulu kan yeah. ini kayaknya kalau mm -hmm. kayaknya di Eropa keren nih ya Alhamdulillah jadi gitu. mm -hmm. kalau boleh saya curhat ya Farhan kalau saya jadi Farhan sering banget dan kalau boleh diputar waktunya saya pengen kuliah juga di Jerman ya <laughs> atau di luar negeri lah ya di Turki di mana gitu kan apa nama hmm. ya alhamdulillah, eh uh, sekarang tuh jurusan teknik industri ya teknik industri ya alhamdulillah, uh -uh. kenapa tuh milih teknik industri <tuh> uh, minat dari sisi apa namanya peluang kerjanya atau dari sisi pelajarannya mata kuliahnya eh uh, dulu dulu tentang ini sih mas tentang mata kuliahnya sih jadi lebih ke mata kuliahnya pengen pengen apa ya uh, karena di industri uh, satu satu kalimat yang paraan waktu itu jadi bikin tertarik itu uh -huh. di industri uh, kita belajar bagaimana kita memproduksi sesuatu barang uh -huh. sampai kita gimana kita menjualnya itu jadi mungkin kita sebagai uh -huh. kaum generalis ya yang bisa-bisa paham gitu dari proses produk sampai Produk itu dijual dan segala macam. Masya Allah. Ya, sekarang udah tingkat berapa nih kalau bahasa tingkat di kita nih? Tingkat, Alhamdulillah tingkat akhir saat. Oh hmm, gitu ya, nggak kerasa ya udah tingkat akhir? Udah empat eh, tahun berarti di sana? Baru tiga tahun saat. 3 tahun. Iya waktu itu kan kita setahun atau setengah tahun di Indonesia dulu belajar bahasa hmm. fokus. Hmm. Jadi kalau dibandingin teman-teman sangkatan beda setahun kita saat hmm. maksudnya lebih cepat Farhan gitu ya dengan teman yang lain lebih cepat teman yang lain asal Oh gitu karena harus setengah tahun Oh ya iya, iya. Uh, bahasa terus satu tahun penyetaraan jadi uh -uh. kita baik aja di Jerman itu ada 13 tahun kuliah sekolahnya mm -hmm. sampai SMA jadi kita perlu ada setahun penyetaraan Iya iya betul ya Iya yeah. Berarti teman-teman Farhan udah ada yang lulus gitu sekarang di Indonesia? Iya, banyak. Mm. Oh, gitu udah ya. pada lulus, zamannya lulus sekarang. Dulu teh -uh. sama siapa ya? Saya lupa lagi angkatannya. Gozi Richard. Oh, Richard, oh, gozi ya? Yeah, yeah. Iya, mm -hmm. yeah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sekarang semester berapa hitungannya? Eh, uh, karena Farhan sebenarnya, eh, tujuh semester doang kuliah di sini. Oh, gitu. Eh, uh, sekarang berjalan enam semester enam, semester enam sekarang ya. Terus, uh, ya, berjalan saat maksudnya sekarang lagi libur sih, lagi libur lagi. Oh, gitu, fase perantara semester lima sama semester enam. Uh -huh. Oke. Dalam nanti semester 7 tinggal praktikum sama, sama ini internship sama ini apa nulis skripsi. Ya, ya, ya Menurut Farhan belajar kuliah di jurusan apa teknik industri itu bahasa Jermannya apa sih teknik industri? Gak ada saat jadi di Jerman sebenarnya gak ada teknik industri bahasanya. Hmm. Bahasanya, bahasanya apa teknik, jurusannya? Teknis teknik ekonomi teknik ekonomi ya bahasa Inggrisnya bis, bisnis bisnis bisnis administration engineering hmm, bahasa Inggrisnya kalau bahasa Jermannya apa <laughs> Wirtschaft engineer lessons Masya ah, Allah udah lancar aja ya <laughs> Alhamdulillah, doa -doa ini, <laughs> ya kalau yang Farhan rasakan belajar di teknik industri asyik nggak sih gitu Ya, mungkin kembali lagi. Tadi Farhan uh, bilang karena bakat ya. Minat hmm. dan bakat. Jadi, yeah. udah jauh, alhamdulillah jadi asik-asik aja. Mm -mm. hmm. ya sih intinya ya. Yeah. Uh, dalam artian, tidak menemukan kesulitan yang berarti ya? Kesulitan yang berarti ada, Ustaz. Cuman kesulitan itu kayak kita main game terus levelnya hard, Ustaz. Jadi, ya kita... Asyik ya. Semangatnya enggak hilang oh, iya. Oh berarti ketika menemukan kesulitan kayak kalau ibaratnya ke game berarti Farhana Asyik menjalani kuliah ini gitu kan. Nah, sehingga menantang wah ini apa nih gitu kan, kesulitannya harus saya pecahkan nih gitu kan. tapi apa, kalau ya. kalau bilang sulit, sulit banget start ya gimana hmm. enggak kan, kita juga di sini kan bukan kayak bahasa Inggris gitu. Kita pakai hmm. bahasa Jerman yang dimana bahasa Jerman ini kita baru belajar. Ya, kita hmm. naik kemarin sore tiba-tiba <laughs> disuruh disuruh naik naik sepeda kenatin oh. apa disuruh belajar sama, oh. kayak, sama kayak orang Jerman gitu. ya iya ya. ya, kalau berbicara apa namanya pemahaman pastinya eh, akan kalah dengan orang-orang Jerman ya. Pastinya. Kayak dulu di Asyifa kan ada orang eh, mana orang Orang Thailand gitu kan belajar di sini itu pastinya pemahamannya tidak akan sama dengan yang asli Indonesia karena keterbatasan bahasa itu ya tapi insya Allah keberkahan semoga didapatkan oleh khususnya alumni asyifan ya insya Allah. Ya Farhan satu lagi nih saya pengen penasaran banget gitu bagaimana sih Farhan bisa Mencocokkan antara bakat minat, gitu ya, minat bakat dan jurusan yang akan diambil. Apakah dulu, eh, Avan maksudnya? Apakah eh, apa namanya yang Farhan miliki? Bakat yang Farhan miliki ternyata dalam perjalanan kuliah menemukan eh, apa namanya, keserasian. Dalam artian, oh enjoy ya, dulu saya belajar ini, ternyata sekarang temu nih gitu. Sekarang menjadi ya, jadi bekal gitu. Jadi jadi jadi dasar yang mana Farhan bisa menyelesaikan tugas-tugas di sana, tugas kuliah. Mungkin kalau pertanya kenapa? Karena Allah ya alhamdulillah selalu menjaga Farhan, selalu ngasih motivasi dan segala macam. Yang kedua, ya ini sih Seth. sebenarnya kalau misalnya dibilang serasi sesuai enggak juga ada beberapa beberapa mata kuliah yang enggak banget lah ya atau hmm. mungkin susah banget atau enggak ya maksudnya enggak ada yang enggak enggak totally semuanya serasi dan menyenangkan gitu jadi hmm. kayak ada batu batunya lah yang kita harus singkirkan juga untuk berjalan oh, sampai akhir masa kuliah ya mungkin apa ya semangat sih apa namanya Ya, gimana sih, Sat, uh, lu, karena ini kan udah berjalan senatural mungkin gitu. Jadi <laughs> ada paksaan, yeah. ada aja. Karena, karena, karena kadang-kadang emang Allah kan udah ngasih kita hati untuk petunjuk lah ya. Heeh, uh, ya yeah, betul, betul, betul. Karena kalau kita ngelakukan yang salah, kadang-kadang hati itu ada tinong-tinong-tinong ini salah oh, gitu. Oh, benar ya. Yang penting ya. kata hati, sih, Ustaz, bisa dibilang. Mm -hmm. Jadi yeah. ya. <tuk> oke, oke, ya. mungkin kalau misalkan kita ngomongin uh, teorinya atau mungkin lebih ke apa namanya apa yang orang-orang jadi inspirasi itu mungkin apa ya ini kembali iya, mengenali iya. diri sih ya saat... ya yeah, ya yeah, ya yeah. kemak kema mungkin tugas pertama bagi semua orang kali ini okay, ya iya, mengenali iya, diri sendiri iya, potensi kekurangan Mm -hmm. dan kalau bisa nanti pahami potensi Nanti potensi itu Dicocokkan dengan cita-cita yeah. Kalau misalkan ada Toolsnya namanya ikigai Itu ngebantu banget untuk Ngebantu kalian atau mungkin Teman-teman Untuk nemuin mm -hmm. Atau poin yang dimana Itu bakat kalian, minat kalian, cita-cita kalian Dan harapan mm -hmm. kalian Harap orang lain Jadi seperti itu Ya ya yeah, yeah, subhanallah ya yeah ya awal-awal iya. berada di Jerman pasti akan merasakan homesick ya <laughs> homesick yang akan kan sama nggak dengan waktu awal-awal di asyifa boarding. Alhamdulillah ya mungkin ini juga bantuan dari Allah ya uh, dari awal nggak, nggak pernah homesick sih hmm. maksudnya pas ke asyifa juga nggak ada homesick maksudnya hmm. Sampai Asifa ditinggal orang tua, langsung main-main aja gitu. Asik-asik hmm. aja, karena dari dulu udah kebiasa ya, seperti ditinggal orang tua juga karena ada urusan kerja. Jadi enggak, enggak alhamdulillah ya, enggak ada harus Oh gitu, subhanallah. Jadi udah terbiasa ya, subhanallah. Udah terbiasa. Ya. Mm -mm, alhamdulillah. Walaupun ada sedikit mungkin ya, dan itu bisa diatasi mungkin ya. Eh kan, kan gini saat apa, hmm. dunia ini rumah-rumahnya kita. Ya, buat ya, dari ya. Allah buat kita nih. Masya Allah, rumah kita ya, ini dari ya. ini. sementara Heeh, uh, Farhan uh. punya konsep bersyukur. Kita udah dikasih Allah rumah gitu ya di dunia ini. Ya kan, makanya dimanapun kita berada, kita harus enjoy aja selama kita bersama Allah. Mungkin gitu ya. Masya Allah, ya, alhamdulillah. Farhan kerja di mana aja kemarin? Di perusahaan Ke apa? Ya, macem-macem saat pernah kerja di Amazon itu apa itu Amazon tuh kayak tokopedia nya di Indonesia hmm, Oh gitu marketplace yeah. berarti ya marketplace bukan di, uh, bukan di pabrik apa gitu distributor apa-apa namanya eh uh, yang membuat apa gitu kan enggak <laughs> pernah sih paling pabrik ini pabrik percetakan Hmm gitu ya. Iya, belum belum. Soalnya soalnya kan kalau kerja di pabrik tuh capek biasanya ya, takut ganggu kuliah. Oh iya benar. kerja kerja kantor, paling kerja. Hmm. Itu sih saat. Ngomong-ngomong, Farhan dapat kiriman dari orang tua biasanya berapa per bulan? Alhamdulillah sih, Farhan sampai sekarang udah mandiri. Jadi nyampe sini langsung kerja sampai hmm. dengan kuliah. Alhamdulillah bisa dicukupin paling okay. kalau minta sama orang tua kalau ada kayak lagi nggak ada kerjaan atau mungkin lagi ada pengeluaran yang lebih dari minta ke orang tua tapi oh, gitu. untuk hari-hari alhamdulillah enggak sih saat oh gitu ya mm -mm. iya alhamdulillah ya alhamdulillah Allah. <laughs> Allah salah satu kelebihan di Jerman gitu katanya kan kita bisa kerja sambil kuliah dan malah perusahaan yang di sana tuh seneng gitu, kalau masih suka kerja itu. Nah, itulah saat alhamdulillah. Makanya kalau ada yang mau ke Jerman ke Jerman aja. <laughs> Masalahnya saya yang mau ke Jerman nih, gimana caranya nih? <laughs> oh masalah cari beasiswa saat banyak. Cuman ya gitu saat sekalian kerana Jerman kayak ibadah nggak, nyaman aja saat nggak hmm, ada yang ya? Hmm. salat salatnya tentatif waktunya biasa setiap hari beda lima menit. Hmm gitu. Sekarang ya. sholat zuhur jam berapa di sana? Ini sebenarnya uh, masih lama sih, masih sejam lagi sholat zuhur di app tuh zuhur jam tiga belas tiga Jam tiga itu waktu sana ya? Iya sampai jam 17.25 belas dua Jam setengah Ya, senin baru asar. Masya Allah, isinya jam dua, isinya jam dua tiga, jam setengah dua belas. Masya 12. Allah, dua Jadi kalau senin puasa, puasa senin kamis kayak gini saat dari jam bukanya jam 9 sampai oh. jam dua. Masya Allah, lebih panjang Ini ya siangnya ya. Iya, hmm. tapi kuat ya selama puasa ya. Alhamdulillah saat dibantuin Allah Alhamdulillah baratullah ya Alhamdulillah syukran Jazakallah khairan khairan Farhan Alhamdulillah udah 40 menitan nih eh Zoomnya juga udah mau habis syukran ya Terima kasih banyak nih atas kerjasamanya informasinya jadi ilmu juga buat kami di sini mudah-mudahan bisa kita share ke teman-teman di adik kelas di sini ya jadi motivasi buat kita. Syukuran ya, terahan, jazakumullah ya, kafiran sampaikan ke teman-teman di sana. Selamatin, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Demikian, mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.